Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Kita mendapatkan kabar spesial info juga untuk kita semuanya. Makin gak sabar banget ya pastinya warga Konoha menyaksikan idola kesengan kita di Indosiar. Dalam acara Dangdut Akademi 5 yang akan segera hadir, disiarkan secara langsung di Indosiar. Momen Bunda Lesti kejora, persahabatnya asik merayu peserta, dan Abang Fatih anteng dijaga Ua Irfan. Wow, ini sih cute banget ya. Sampai Bapak Bilar aja bilang tuh Awas jangan macem macam tuh Lesti katanya tuh Wow jangan nakal maksudnya ya Jangan nakal Bunda Lesti kejora Ada Bapak Bilar yang selalu memantau Masya Allah banget ya pokoknya bahagia sekali Melihat idola kesengan kita Tampil di TV lagi nih Persahabat ya, dalam acara Dangdut Akademi 5 Yang akan disiarkan Secara langsung di Indosiar Tanggal 18 Juli ini. ya makin gak sabar Makin penasaran dengan keseruan yang akan disuguhkan oleh idola kita. Kemudian disimak juga. Ini ada kabar yang sangat membahagiakan. Insya Allah banget ya. Cuplikan model video klip single baru Bunda Lesti Kejora. Ini bikin kaget banget ya. Dikira iklan nih persahabat ternyata ini model video klip single terbarunya Bunda Lesti momen ini pun diunggah kembali oleh akun abang underscore l kita juga salvob kalimat caption yang dituliskan kaget aku yang jadi model video klipnya bismillah booming amin mudah-mudahan booming persahabat ya dan kita lihat juga di kolom komentar dari akun univitri underscore 166 mengatakan sama aku kirain iklan tadi katanya tuh ternyata model video klip nih persahabat Berikutnya juga komentar lain diberikan dari Al Khalifibilfakih mengatakan, Masya Allah, pokoknya kita dibikin merinding sekaligus kaget sama model video klipnya, keren, kejutan banget, wajib ini mah udah nggak sabar semangat, kita trending kan ya, kita lihat juga berikutnya, ini himbauan dan info penting banget untuk warga Konoha, besok kita harus semangat streaming lagu Bunda Fatih yang baru. Sampai pucuk rezeki nggak akan kemana. Support prestasi, bismillah yuk semangat terus ya. Siap-siap, kejutan akan kita dapatkan besok. Perilisan single baru, Bunda Lese Kejora, dengan judul Sekali Seumur Hidup, tetap semangat untuk warga Konoha dukung prestasi, dukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Dan ternyata ini mendapat respon yang sangat positif dari sang suami, persahabat ya, kita lihat. Bapak Bilar ini memberikan sebuah kalimat, Semoga karya ini bisa sesukses atau bahkan melampaui karya-karya sebelumnya. Tuh, Masya Allah banget ya, ternyata pesan Rizky Bilar. Dan doa sekaligus untuk single barunya Bunda Lesti, semoga karya ini bisa sesukses atau bahkan bisa melampaui karya-karya sebelumnya. Support dari sang suami, ya, masya Allah, kita aminkan ini doa baik juga dari Papa Bilar. Semoga lagu baru ini bisa booming, bisa trending, dan bisa sukses, atau bahkan melampaui karya-karya sebelumnya, Bunda Lesti. Kemudian juga, bersahabat, kita lihat di postingannya Yuda Julian, mengunggah sebuah postingan foto cute dan sangat luar biasa, bikin bahagia dan bangga banget, ya. Bunda Lesti, Abang Fatih yang selalu menjadi pusat perhatian, apalagi BBL yang sangat menggemaskan, masya Allah anak soleh, anak ganteng, anak kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang. Mudah-mudahan semakin banyak doa, support dan dukungan yang diberikan untuk Lesti, Rizky Pilar dan Abang Fatih. Kemudian juga persahabat jadi ya kalimat caption. Ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Yuda Julian, Mama Leslie kejora dan Abang Fatih, foto Yuda Julian ofisial, muanya risky make up, masyallah banget ya. Sentuh kita selalu diberikan kejutan bahagia oleh idola kesayangan kita. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari Rusdi, skor angka 82. Masya Allah kesayangan katanya tuh Kesayangan kita semuanya ya Abang Fatih Yang selalu bikin semangat warga Konoha tentunya Kita masih menunggu Cidukan dan kabar terbaru Hingga kabar baik selanjutnya dari Lesti dan Bilar Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar bahagia Kabar gembira dan kabar menarik Dari Leslar tentunya